Plastik-plastik toples? Ya, kan? oh, Kalau plastik, plastik plastik ember nggak bagus? Beda? Itu sama-sama ya. plastik kan? Ya, sama plastik banyak lilin Kalau ini Kalau itu kan plastik-plastik ya. oh, iya. kan, bening kaca kan? Iya Bagusan itu berarti ya padetnya, kaset, bekas kaset, iya, apa sarang kaset, sarang kaset kan, iya. Ini juga apa <tuh> kalau kaset CD cuma bungkusnya yang pakai. saya akan mencoba untuk memainkan golok ini dengan jurus apa adanya <gulau> terputar ini golok tapi jujur, uh, saya agak ngeri karena tajamnya bener-bener tajam banget daripada saya cedera, jadi saya nggak mau ambil resiko lama nggak memainkan golok. yang penting kan ini nggak editan, real dan saya jujur kalau saya memang bener-bener takut cedera. <laughs> jujur aja, kan ini sangat aja am, aja bener. Sekali lagi, terima kasih buat Ustadz Abdul Khair dari Asgar Blade. Golok ini, minggu-minggu uh, ini sangat terkenal banget dengan julukan Golok Siluman. Mungkin dari saudara-saudara sudah tahu, uh, kabar dari Golok Siluman, dari yang ada di sono di uh, HU sana, Lampung sana. Dan Golok ini sebenarnya bukan Golok Siluman, kebukti sekarang saya pakai, Goroknya sama aja, nggak ada silumannya dan yang ternyata yang siluman itu saya, <guruh> jadi ternyata saya siluman ternyata saya, <guruh> jadi ya sama saja, nggak ada gorok, -gorok siluman. Ini kalau kena tebas, besi juga pasti kena juga besinya, nggak mungkin tembus juga. <guruh> nah, terima kasih dan uh, mungkin berikutnya saya minta untuk Mas Abdul Hoyer ya pingin kerambit mas buat saya mas agak pingin kerambit mas <laughs> karena tajam banget dan keren nih kalau kerambit wah apa sih hmm. keren nih lumayan lah buat hari raya kurban ini kalian cocok nih buat potong sapi nih